Nah sekarang kita tes ya apakah benar kata usernya tidak bisa berfungsi topetnya nah nah sama sekali ya katakan tangan saya tidak berfungsi sama sekali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Budi Komputer. Hari ini saya akan berbagi lagi bagaimana cara aktifkan touchpad ya. Cara aktifkan touchpad yang tidak berfungsi ya. Ini tok ini, ini touchpad namanya ya. Ini tidak bersumpli sama sekali, padahal drivernya sudah terinstal terinstall semuanya ya. Cuman kenapa tidak berfungsi? Nah, seperti itu kata usernya, tidak berfungsi. Kita tes saja langsung ya. Oh ya, mohon maaf karena di sini pinggir jalan besar ya, suara-suara mobil sepeda motor itu sangat keras sekali. Jadi harap dimaklumi. Oke, kita lanjut langsung saja kita hidupkan ya apa benar kata usernya itu toketnya tidak berfungsi karena ini kata usernya sudah ada lama ya agak lama sudah lama katanya tidak bisa toketnya katanya dia biasanya menggunakan mouse ya kenapa ini error aduh ya saya benahi bentar sudah restart kembali ya ya error sebentar begitu 100% langsung kembali restart kita tunggu saja ya, sebentar lagi masuk windows oke sudah tampil tampilnya Nah sekarang kita tes ya Apakah benar kata usernya tidak bisa berfungsi topetnya nah, nah sama sekali ya tangan saya tidak berfungsi sama sekali nah, kita kita cek drivernya ya drivernya daripada laptopnya kita pasang dulu Mouse ya Mouse kita pasang sudah nyala ya Nah ini berfungsi ya Nah, ini berfungsi karena pakai mouse ya. Nah, kita cek driver-nya. Kita klik sini ya. Oke, baru klik kanan di sini ya. Pilih manager ya. Oke kita tunggu kita buang dulu ini tunggu lagi proses nah ini di sini kita cek tepisnya ya apakah sudah terinstall nah ini kalau sudah seperti ini ya ya tidak ada tanda-tanya di sini berarti driver itu sudah terinstal semuanya ya kita cek barunya software device nah, aman semuanya terus ini bagian sistem device ya nah tidak ada yang tanda-tanya ya Nah, biasanya kalau uh, MOSFET tidak berfungsi ya uh, Ini biasanya ini ya GP GPU ini ya Ini driver Untuk topet ya Nah ini dripper untuk topet Kalau ini belum terinstall ya GPU ini ya GPIO ini Kalau ini belum terinstall maka otomatis tidak berfungsi toketnya ya nah, ini karena sudah terinstall tapi kenapa ininya tetap tidak berfungsi ya ya tidak berfungsi sama sekali kita gunakan mouse dulu ya kita hilangkan dulu nah ini nah <tuh> yang khawatir ya ini sangat mudah sebenarnya cuman saya memberi pelajaran ya atau saya berbagi kalau seandainya ya seandainya drivernya belum Uh, terinstall silahkan install dulu drivernya yaitu CEO ya driver CEO kalau di kita download di anu itu driver CEO atau GPO nanti install dulu kalau sudah dapat itu masih tidak berfungsi ininya nah, baru kita gunakan yang ada di keyboard nah ini kita gunakan yang ada di keyboardnya untuk mengaktifkan Stockpad ini ya nah, kita perhatikan di sini nah ini perhatikan dari sini dimana ada gambar tangan ya nah, dimana ada gambar tangan nah ini ya ini ada gambar tangan kita klik saja ya sekali gambar tangan ini nah. eh baru kita tes ya ya tuh fungsi ya Ah berfungsi ya. Nah, ini sebabnya karena terkunci ya. Ini sebabnya karena terkunci oleh keyboard. Nah, untuk mematikan juga di sama saja ya. Kita. Nah, saya picik itu tadi ya. picik ini nanti akan muncul di sini. Nah, itu tadi. Topet mati. Nah, sekarang saya picik lagi di keyboard ini ya. Picik lagi. Nanti ada timbul di sini di depan layar. Nah, itu. topet berfungsi. Kita tes sekarang. Nah, kalau kita matikan ya. Tuh mati ya. Kita tes nah. Ya? Tuh. Tidak ada sekali berfungsi. Nah, kita aktifkan lagi. Tuh, aktif ya. Kita tes. Tuh. Ya? Nah. Sebenarnya cuma sepele saja ya, karena, karena ketidaktahuan, jadi di maandung ya, dulu ya karena, karena lain bidangnya. Jadi semoga bermanfaat ya. Wabillahi taufiq wa'idah ya. warahmatullahi wabarakatuh.